kita harus membaginya dengan angka berapa? Betul. Kita harus membaginya dengan angka 2. Kenapa? Karena 4 dan 6 yang bisa dibagi dengan angka yang sama adalah angka 2. 4 per 6 dibagi 2. 4 per, dibagi 2 sama dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi, 4 per 6 itu kalau disederhanakan menjadi 2 per 3. Lanjut soal berikutnya, 6 per 12 kita sederhanakan bagi dengan angka berapa? 2 lagi, oke. Sekarang kita bagi 6 dibagi 2 sama dengan 3, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Angka sudah selesai. Belum. 3 dan 6 itu masih bisa disederhanakan lagi. Masih bisa dibagi dengan angka yang sama. Kira-kira angka berapa ya? Betul. Kita bagi dengan angka 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Sedangkan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Namun jika anak-anak sudah mahir dalam pembagian Bisa langsung membagi dengan bilangan yang besar Tapi harus bilangan yang sama Antara pembilang dan penyebutnya untuk membaginya ya Contoh Kita contohnya seperti yang di atas saja 6 per 12 kita langsung bagi dengan bilangan besar Bilangan berapa coba? Iya, betul Kita bagi dengan bilangan 6 6 dibagi 6 sama dengan 1. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Jadi, kita mau menggunakan langkah pendek, boleh. Langkah yang lebih panjang, boleh. Tapi yang paling penting, anak-anak harus memahami konsep dalam membagi bilangan tersebut.